Seorang pria bernama Javier belum lama ini mencengangkan media sosial terutama di tiktok usai mengaku dirinya sebagai penjelajah waktu Bahkan pria asal Spanyol tersebut belak-belakan bahwa ia sudah menginjak di tahun 2027 dan menyebut bumi telah kosong sama sekali ia pun mengunggah sejumlah video di akun tiktok pribadinya untuk membuktikan hal tersebut. Dalam video yang diunggah Javier, Javier merekam kondisi kota Barcelona yang terlihat dalam kondisi sangat sepi dan menyebut hanya dirinya yang selamat pada saat itu. Javier sendiri terlihat membuktikan bahwa pengakuannya tersebut bukanlah hoax atau rekayasa. Ia memperlihatkan bukti bahwa dirinya memang benar telah menginjak di tahun 2027 dan menyebut bumi telah kosong. Pengakuan itulah yang membuat publik di media sosial ramai-ramai mempertanyakan video yang diunggah tersebut. Meski kondisi kota Barcelona terlihat sangat sepi, publik menilai video itu bukanlah kondisi dari tahun 2027. Jika dilihat sekilas sebuah video yang diunggah di siang hari pada Senin tanggal 3 bulan 11 tahun 2021, Tampak dirinya merekam dari atas gedung dengan kondisi di jalanan di kota Barcelona terlihat sangat sepi. Sejumlah mobil juga terparkir di pinggir jalan dan tidak ada satu pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintas. Selain itu, ia juga membuktikan bahwa videonya bukanlah rekayasa. Ia mengunggah kondisi tempat yang sama di malam hari dengan tidak ada satupun kendaraan yang melintas maupun penduduk setempat yang sedang berlalu lalang dia mengaku hanya dirinya-lah yang selamat di tahun 2027. Tak cukup sampai di situ, pria bernama Fear tersebut juga menunjukkan kondisi saat ini. Stadion Camp Nou di Barcelona yang terlihat sangat sepi, sama seperti video sebelumnya yang dia unggah, tidak ada pengunjung ataupun petugas yang berjaga di stadion tersebut kecuali dirinya sendiri. Lebih mencengangkan lagi, pria yang menyembunyikan wajahnya tersebut juga mengaku bahwa dirinya kini berada di tahun 2027. Sontak, sejak video itu dibagikan di akun TikTok, para warganet dunia, termasuk di tanah air, membanjiri kolom komentar di akun TikTok dia tersebut. Beragam tanggapan dilontarkan publik, mulai dari keanehan mobil yang terparkir hingga mengapa pria tersebut menyembunyikan wajahnya dan tak dipungkiri sejumlah video yang dibagikan tersebut menuai komentar yang negatif dari warganet. Beberapa menganggap video yang diunggah merupakan kondisi kota Barcelona saat pemberlakuan lockdown akibat wabah COVID-19 yang merebak pada tahun 2020 lalu. Di sisi lain, ada juga yang percayai video milik pria bernama Javier tersebut. Mereka mengaku percaya lantaran dari sekian video yang dia unggah terlihat tidak ada satupun orang ataupun penduduk yang melintas di tempat yang dikabarkan selalu ramai tersebut Terlepas dari itu video pria yang mengaku terjebak di tahun 2027 dan menyebut bumi telah kosong memuat beragam komentar Beberapa menyebut tidak percaya dengan video itu lantaran dianggap dan direkam saat lockdown terjadi Sementara itu ada juga yang mempercayai lantaran salah satu video diunggah terlihat Pria tersebut berada di rumah sakit atau kantor polisi yang tampak tidak ada sama sekali penduduk ataupun petugas yang berjaga dan berlalu-lalang. Tapi tahukah kamu, hal yang demikian tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak akan bisa seseorang itu pergi ke masa lalu atau masa depan. Seperti yang dikutip dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri akan tetapi walaupun begitu masih banyak orang yang mengaku sebagai penjelajah waktu dan menimbulkan tanda tanya besar di dunia sains sebab potongan dan wujud mesin waktu sama sekali belum pernah diperlihatkan Walaupun demikian, hal ini semakin menyatakan kebenaran dalam sudut pandang Islam dan dalam logika Islam itu sendiri. Sedangkan menurut perspektif Islam, di dalam Al-Quran Surat as ayat 5 menjelaskan bahwa urusan malaikat naik kepada Allah dalam waktu satu hari atau seribu tahun dalam hitungan bulan atau lunar. Atau jika dikonversikan jarak tempuh dalam satu hari adalah sejauh, 25 juta kilometer Sedangkan kecepatan bumi mengelilingi matahari adalah sekitar 1674 km per jam Atau sejauh 456 meter per detik Yang berarti bahwa seharusnya para malaikat mampu menembus kecepatan bumi Dan seharusnya juga malaikat mampu melihat masa depan dan masa lalu Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh malaikat Karena dimensi ruang dan waktu itu adalah milik Allah dan merupakan masalah gaib Semakin canggih ilmu pengetahuan di zaman sekarang, maka seharusnya kita semakin bijak dalam berpikir dan mengkaji teori-teori tersebut. Jangan sampai ilmu pengetahuan menggoyahkan iman kita dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kita. Wallahu alam bisawab